Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai detik ini kami masih bertahan di teras rumah dinas PLT Gubernur Aceh Bapak Novariant Syah Nurdin. Dan kami sudah membawa serta tikar, karpet, ambal untuk persiapan kami menginap malam ini. Mohon doanya daripada teman-teman, semuanya, saudara-saudara aku, Syedera Syedera Loon, Bandung, Semoga, Guta buka pintu hati Bapak PLT Nova Irian Syah Nordin, Untuk lupa-lupa kamu malamnya. Ya, kamu akan siap? Bapak teras, semua baik. Ya, ada. Ya, negalan. Ya, amban. Satu permintaan Bertemu Kita ingin Mengkelirkan persoalan Bukan menambah masalah Kita kemari Dengan niat baik Kita cinta damai Kita tidak berbuat anarkis Tapi pemimpin kami Belum berkenan untuk menyumpai Terpaksa malam ini kami harus menginap di teras rumah dinas Bapak PLT Gubernur Aceh Novariaja gambar nyampan keadaan kamu malamnya baru mau dinas Bapak PLT Allah no Faizan Syah, siap Adinda Lun, Adinda Azmi Murtala. Terima kasih atas semangatnya. Insya Allah kita akan berjuang untuk menuntut keadilan dan kebenaran. Kita tidak membuat onar, kita tidak membuat rusuh. Kita datang kemari secara baik-baik, dengan niat baik, dengan hati yang ikhlas. Dari Birun kami ingin berjumpa dengan pemimpin kami, Bapak Novariantyo. Ya, Pak Ketua kami selalu setia menemani dan beliau malam ini akan menginap bersama dengan kita semua. Beliau merupakan ketua umum Partai Nang Aceh sekaligus Oke, itu juga, itu juga, itu juga, itu juga. ketua tim pemenangan pasangan Irwan Dinova pada Pilkada tahun 2017 yang lalu. Ketua, itu juga, itu juga. Ya. Siap, Adun. Ya. ya. Amin Abang Bamri. Bamri. Kiban. Abang ya. Amri Kibang Ini abang sahur Abang Amri Abang Amri Minta Mama Muda Mana tu Mama Muda Minta maik Ya Siap Untuk stamina Pak Ketua Eh ban. Kalau kita lima kanan lebih dekat Ya ya ya betul betul betul betul. Betul betul betul betul betul. Kita bagi jumpung tiga dulu. Sampai dulu Ya ya ya uh. oh, no. ya ya. Ya ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Giban? Oh lima. Pakainya dulu. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini di Pendopo Masih bertahan. Ya, pintu belakang rumah Pak Belte. sudah mulai dikawal oleh Sapol PP. yang datang dibayar untuk melawan orang-orang ketemu Pak Nusak Iryansyah <San -tune> Minta-kendeng yang ayam, ayam ya ada si dah Ya ada jaga kelikul keapan curi jama-raga diberi likul yang terjaga tujuh belah yang ya, terjaga kebut gelika itu ya abang bawa kau habis itu gelika nak pakai sibuk. <laughs> demong bang, bang, rakyat ngurung yang korayat, hanya bukan bang pernah bukan bukan hanya yang bang, kamu pernah yang plt yang di kena corona, kadang mati, kan, apa bangai, lagi apa penyerus yang god yang perdayang god tak nak pedai kau mau keras. Alah perle. Ya. Ini ya. yang god. Ipak negeri ketua taukenyo. Bek kamu PLT PLT PLT apa PLT dengan tanda pututan. Emuti bang, dia tak padam Tapi motor akhir nak apa padam. Kau punya video malam tadi nama salah. No eh. Yang kena air no. No eh. Alah anda mau. Oh. Ya, ya god, kami abro, bang. betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Ah, pihak perleke bro, perleke hmm. pihak yeah, betul. dia pihak hantu raya hendak pernah ke bro. Perliak god. Dia pem tu pihak mungkin ada dekat pengganan. Ya, betul Betul, betul, betul, betul. Sudah apa mengar? Hantu dia kan, nak belagian, hantu raya. Dia, dia, dia tinggi daripada dia. Dia nak yang god yang jauh. Revolusi yang god yang jauh. LRT Nova Iriansia. Kejap, nama-nama, kejap, nak depan-depan. Ah. <di> <tuk> <tuk>. Kai pitamong LPT Novarian Caro ya. Kai pintu. Pintu pendopo kai to. Ya. rumah rakyat, rumah pribadi, rumah punya, yo. Berema pada Bapak. Hmm. Pian aku kadang perle-perle tai apa gitu sih? Dengan koordinasi lah ya. Ah, hmm. Sudah apa apa Baik, eh, nah, nah, rayakan dia pertama. Apa masa rayakan dia pertama? 4 tahun-tahun undang-undang. 4 tahun. 4 kapal dagang di daerah Banjaran. Rayah dia datang. Hmm. Dia kira keguruan. Ya. Ya. Berarti yang perintah waran PLT Novaria Saruri. Ya. IB buka pintu truk ID Obama CS. Ya. Betul. Ah, oke oke oke oke oke oke. Bawaslu, sama, bawaslu, Perintah bawaslu, Nova siap oke, okay. ah. perintah bawaslu, Nova pintu bawaslu, buka, bawaslu, Tiung, Edi bawaslu, CS, ah jadi kayak perintah bawaslu, bawaslu, bawaslu, bawaslu, bawaslu, bawaslu, bawaslu, bawaslu, bawaslu, bawaslu, Sampai buka baik no? be Yo, siap siap keberihan drop ah ah, okay. ah ah siap siap terus hmm.